Siapa sih yang menaruh kulit pisang di tengah jalan? Mbak ini cacat, mungut lagi, gak ada kerjaan lain apa? Maaf Mas, saya bukan cacat, tapi saya difabel. Sampah ini sengaja saya ambil biar tidak menghalangi pejalan kaki orang lain. Terus saya ingin lingkungan ini biar bersih dan nyaman. Saya bisa memulai dengan mengambil sampah-sampah yang saya temui. Persilam Mbak Acela. Wow. eh Rani mau kemana Kak mau main sama anak-anak kakak udah kangen sama mereka kamu mau ikut enggak ayo hai adik-adik Hai, hai, Kak. hai Kak. kakak bawa mainan nih siapa yang mau ikut bermain aku kita main bersama-sama De, kakak mau buat mainan. Pesawat telepon dari gelas plastik. Nanti kalau udah jadi, kita coba bermain bersama-sama ya. Ya. Yeah. Yeah. Halo guys. Kayaknya aku enggak asing deh dengan suara ini. Iya, Mbak. Saya Arga yang kemarin ketemu Mbak di jalan. Hmm, saya minta maaf, Mbak. Kemarin udah bicara enggak sopan sama Mbak. Oh, Mas Arga ya. Iya, Mas udah saya maafin. Apa yang Mbak lakukan bisa dijadikan contoh. Meskipun Mbak difabel tapi Mbak masih bisa berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Oh iya, Mas aku mau enggak bermain bersama adik-adik semuanya? Boleh-boleh.